Halo Assalamualaikum, kali ini kita akan jalan-jalan ke sawah, menengok sawah, uh, ini dia sawahnya, ini sawahnya ditanemin padi, hmm. Teng, sudah berbuah tapi belum dua ya kita turun nah ini dikasih apa ini oh tali-tali ini supaya untuk mengusir burung supaya padinya tidak dimakan burung biar tidak habis ah. Ah. Ini caranya apa? Coba-coba caranya digoyang-goyang, ah digoyang, ah, digoyang, ah, digoyang ah, ah itu digoyang-goyang gitu, biar burungnya terbang. Nah ini apa? gini. Nah ini yang udah tua, ini siap dipanen. Wah, minggir-minggir nanti jebur nyangkut. Ah, ini sudah, ah ini, sudah nah, ini, sudah nah, ini sudah siap dipanen. Ini, harus ditungguin tiap hari. Ini, nah kita goyang-goyang, burungnya mana? Iya. Yeah. Gak ada burungnya ini burungnya sedang istirahat eh uh, ini, ini ini itu, ini kalau tidak ditunggu nanti padinya jadi habis dimakan burung nama uh, itu burungnya di mana nih sedang istirahat di pohon kelapa uh, di sana oh ini juga padi ini masih muda kalau ini nih baru ditanam uh. Wow, tampilan anak nah ini ada ada anak kecil kecil nih sedang ngap ini ya anjay wow. sedang nungguin burung tapi kami uh -huh. istirahat mainan berdar ini lokasinya di belakang perkampungan nah ini, di desa. Mana ini desa mana nih desa mana punewa desa punewa kecamatan bojong kabupaten tegal jawa tengah indonesia wah ini dia Nah, ini ada anak kecil-kecil nih sedang menunggu burung. Burung namanya siapa hey, nih? Namanya saya Zuba dan saya sebelumnya. <laughs> <simpia. laughs> itu mukanya kenapa ya? ini? dia ini wah, ini sedang mungkin burung biar kakinya tidak dimakan. Ah, akan burung lah. Ah, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye bye bye bye.